Have you ever uh, complain to yourself? Aduh, HS ini sebel banget deh. banyak ampun sih aktivitasnya pernah gitu gak sih? sempat kayak gitu gak sih? Um, sempat bikas. Misalkan, bikas kan siang ya misal. Betul. Tapi sore harus masuk kelas lagi. Betul. Itu tuh aku masih ngeliat gitu. Betul. Betul. Langsung langsung langsung dan biasanya sore itu kelasnya Miss Jinda kan. Hey Happy yours episode kali ini mesinda invite lagi nih alumni dari Kampung Inggris, Happy English Course One. Dia adalah Intan yang lulusan dari program 6 bulan dari HIC1 Jadi dia SON 89 2019, September, Oktober, November untuk CPC-nya Dan langsung lanjut dianya ke program TC, training class di bulan Desember, Januari, Februari So, kita dengarkan ya pengalaman dari dia selama belajar 6 bulan di Kampung Inggris So, let's keep it nih guys Before watch this video, don't forget to subscribe, like, and share Thank you! Assalamualaikum! Oke, okay, Intan, let's introduce dong yourself to all of the viewers that still watching in this video Who are you? Okay, let me introduce myself, my name is Intan Kusumadewi, I'm from Tangra Okay, and you are the ex-student in the grade, kamu alumni angkatan berapa? Um, CTC 89, okay. and then TCE Okay, okay Intan, uh, why did you choose? Six months for staying in Happy News Course 1 to take a course in that by the program CTC and directly continue in TC program. Honestly, I want to take a course in BC, but there is no online register, and it's very so difficult for me because my home so far from Kediri and other. Google, apa aja sih yang ada di kampung Inggris nih kursusannya, akhirnya the, uh, my mother found H-Easy One and alhamdulillah juga there is any online register and then langsung per paket nih, yang gak usah nyari-nyari kosan -nyari... gak kan langsung ada boarding house-nya terus juga uh, why, uh, why did I continue for easy and because I feel kurang aja gitu selama tiga bulan karena aku kan enggak enggak punya basic banget bahasa Inggrisnya gitu oke okay, next Bang Intan, all of the students in Happiness Course 1 said that the most difficult materials in uh, Happiness English Course 1 is memorizing new concept and In this material, of course ya, kamu lahapkan selama 6 bulan Dan you have obligate to memorize 30 chapters So, how can you solve it? Itu Memorize, yang kebindakan gak bisa, tapi kamu harus do it 30 chapter lagi, gimana tuh? Nah, alhamdulillah, my strength is memorizing Oke okay. uh, Ya, kok oh ya sometimes lah, still difficult sama juga learning kan, mm -hmm. terus juga um, out of self it just, kalau aku itu sekarang tepat waktu. Oke. Okay. Jadi mau nggak mau, itu aku harus selesai gitu. Nah itu loh Nah yang bagi aku yang susah itu grammar, itu grammar paling susah mm -hmm. menurut aku. Mulai situ sih ya, mulai situ sih. Dari si TC Oke, okay, tapi TC aman PC aman atau, atau ngerasa, wah, sulit ampun deh Nah, karena because of new concept juga nih kan dibantu dari new concept kan juga ada grammar-nya mm -hmm. Jadi aku kayak sedikit-sedikit ngerti kayak gitu Oh, I see Jadi impact-nya dari kamu ngapalin itu bisa ngaruh ke grammar ya? Oke okay, masuk bu Eko, next nih The third question ya yeah. How do you manage your time when you're learning in Happy English Course 1? Of course you are busy student because you know from CTC student uh, all of the days always uh, activities activities. and how about when you continue in TC? Of course it really really busy time so how do you manage time? Just let it flow because uh, the schedule udah terjadwal jadi ya di my doin activity and just enjoy it. Aku cuma ini sih kalau uh, I spend my time I spend my time with the crush itu harus banget. Okay. jangan Jelas sampai nggak boleh. Take Betul. Rest. Itu uh, Have you ever uh, complain to yourself? Aduh, high school ini sebel banget deh. Banget punsi aktivitasnya pernah gitu enggak sih sempat kayak gitu enggak sih? emm, um, sempat bikas, misalkan take kan siang ya misal, terus sore harus masuk kelas lagi. Betul. Itu tuh aku masih ngantuk gitu. Kan? Betul. Lalu, aku masuk Betul. Kelas lagi. Dan biasanya sore itu kelasnya Miss misjinda kan, lagi ngantuk-ngantuknya, ya kan, lama ya. itu juga ngerasa kayak gitu. Wah ampun. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kamu termasuk anak rajin kok, waktu itu jarang absen? Iya, uh -uh, jarang ya Iya Cuman ini, uh, tidak seceriah hari ini begitu ya Tidak seceriah hari ini Kalau kalau dulu tuh kelihatan banget dari your expression tuh kayak kayak sedikit ogah, sedikit iya Sedikit ogah-ogahan, sedikit enggak Gitu sayang Cuman sih? Ngerasa gitu enggak? Hmm, iya enggak iya karena jadi ya itu aku lalu terus i have been but in a positive way jadi kalau kayak kayak misalkan nggak temen aku bahasa inggrisnya pas speaking gitu just to aku aku kok masih ngadut ngadut lah kayak okay. gitu lah itu juga aku juga tuh masuk PC mau oh, improve speaking kan oke okay. tapi ada ada benefitnya nggak? kamu ngerasa nggak kalau dulu intan yang dulu sama sekarang kayak lebih percaya diri yang sekarang ngerasa kayak gitu nggak? iya yeah. iya kan dari zona-zona yang di sana, maksudnya dalam pas dari teman-teman aku yang jago nih. Oke. Okay. Nah terus di rumah lagi apa? Lebih meningkatin percaya diri aku lagi. Oke. Okay. Tapi kalau pas masa-masa di kuliah kamu nggak insecure lagi kan? Ntar insecure lagi jangan dong. Nggak dong, insya allah enggak. Yeah, iya insya allah jangan ya. Mencoba. Sip. Out oh, in Bagus. Oke okay, dong. Next, give the some tips to to uh, some people especially in having this course one to stay enjoy uh, maybe just change a mindset ya because I have a mindset like wherever I go wherever I live I must enjoy it aku harus beradaptasi nih because uh, that is my choice gitu kan jadi setiap aku mau pergi aku mau tinggal di mana itu kan pasti pilihan aku Nah, aku harus siapin itu aku harus enjoy yang nah, kayak gitu terus ingat juga nih uh, our purpose our purpose to go there tuh untuk apa gitu. jadi jadi semangat malah kita wajib lagi mantap oke okay. the last question dong Intan uh, give the uh, wise word Berikan dong kata-kata bijak nih buat para student yang mau masuk ke Happy English Course 1 Atau dia masih proses ngejalanin uh, pengalaman belajarnya di ISE? Kira-kira apa nih dari segi kamu? Dari hmm. ya, segi aku ya? respect the positive vibes Terus positive thinking, always take positive, positive thinking Terus like, ya, don't be insecure okay. Just bersyukur. Okay. Terus let like, it flow itu ngikutin aja. Oke, okay. tapi enang betul ya di HS itu nggak hanya belajar tahu ya kan. Kamu belajarin ke PD, ya kan? Harus disiplin banget. Bener. Kamu aja nggak boleh pakai celana ya kan? Harus pakai rok. Ya nggak sih? Betul sekali. Betul. Terus betul. terus Kami ini. Pakai betul. Terus ini karena di HS itu kayak nggak boleh asal pinter doang kan? Kayak kamu harus punya good attitude, kamu harus respect sama temenmu nah. Ya gak sih coba dong ceritain dong menurut kamu gimana dari seginya itu? Penilainya dari apa aja? eee... Uh, kayak ini ya, kalau kayak situ, dulu ya aku punya temen juga kan okay. jadi sebelum kelas dia udah keluar duluan okay. gitu nah akhirnya ketawa nih <laughs> terus ya, udah akhirnya nilainya jelek buat kata kayak gitu jadi kita disana bukan buat nyari nilai doang tapi kita juga gimana cara menghargai teman gimana cara bersikap yang baik ke sesama itu gimana gitu. Oke okay, Intan, thank you so much ya for chit chat the simple chit chat semoga gak kehapus lagi ya sudah ngomong tadi teman-teman karena ini Intan sampai tiga kali tag gitu loh ya semoga yang ini terakhir dan bisa diupload segera ya yeah. Oke okay, Intan, uh, thank you so much ya for your time and your sharing here. Terima Oke okay, see you next time in time Bye bye